cek cek cek balik lagi bersama gajah spin hari ini kita akan review game Switch Bonanza ya seluruh hari ini kita bawa modal 100.000 kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet Bonanza hari ini pastinya langsung gasikan aja seperti biasa kita main di bet andalan kita semua andalan kita semua pastinya para paham ya lu lu 2400 ya 4800 saya ya seluruh. main Bonanza wabre Petra Aceh nanggung bos. mending bet bet Baru, baru sekalian biar pecahan-pecahannya tuh enak biar saldo-saldo kalian tuh awet makanya mainnya di bed-bed sekalian jangan anggung gitu loh hmm. langsung aja kita main di bed 4800 double yang aktif jangan lupa kita langsung gas di 30 manual. Nah, yang kita main di mana kita main di Red Hot bosku itu sudah terjajah tersolid sandero jaga dunia air di sini WD berapapun pasti biar lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik kalian semua youtuber ya, apa eventnya event bonus new member khusus blog Depo 100.000 bonus 500% ya, Lur. Jadi, jika kalian depo 100.000 otomatis saldo kalian jadi 150.000 dan untuk TO-nya 8 kali ya, Lur. Dan untuk rollers juga mudah kalian tinggal daftar dengan referral kita dan daftar dulu dengan referral kita nanti jika sudah referral kalian debokan dulu 100.000, jam ketika saldo deposit sudah masuk kalian tinggal live chat aja untuk klaim bonusnya member 500 persennya seluruh kalau usah klaim-klaim ke grup atau share-share ke libet perek seluruh lah kalau di sini tuh mudah kalian tinggal live chat aja untuk klaim bonusnya member deposit 500 persen itu ya seluruh dia ya, yuk langsung kasih aja untuk link gacor dan slotnya saya sematkan di pin komen di pin komen kita juga tersedia link komunitas grup tele di sana kita selalu berbagi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 Bocoran solo gacor hari ini khususnya bocoran solo gacor sweet bocoran sehari ini pastinya ya, seluruh ya. Sekarang okay, sudah game nih kita belum ada tanda tanda dikasih free spin manis nih. <tuh> Baru dia ngomong langsung dikasih yuk. Enak, petroplot emang beda yuk. Kita dapat free di Batman 4.800 ya, seluruh semoga ada isi ya. Kita lihat dan saksikan bersama yuk. Kadang nah, petan petan dulu kali yuk baru-baru oh, kali tiga doang tuh galonnya segi kali kasih kasih aduh kali lima doang lewat kali hmm. 6 lewat juga kali tujuh ada sih nggak langsung 8 ternyata hmm. kali enam lagi lewat Oh 12 yuk persen lagi anjing lumayan lah ya 1200 kali 25 lumayan 30.000 aja ya. ayo lagi anjing nggak mau dipetain, tuh enggak mau dipetain cuma dilewat-lewatin doang nih ini balonnya mana? Aduh kali lima doang yuk birunya? Aduh lumayan lah ya tuh enam kali enam belas ya lumayan lah ya lumayan 383.000 tiga lumayan ini ya. lagi yuk, anggur dulu pecah mantap semangka pecah manggis pecahin manggis pecahin dulu mantap perkaliannya mana tuh so. gak dikasih tuh hanti eh, lumayan lah ya empat ratus ribuan kita naik kita coba cari-cari lagi ya seluruhnya dan buat teman-teman semua dibantu bantu like, comment, subscribe nya, share share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi po info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor switchbon lancar hari ini, bocoran slot gacor hari ini, bocoran slot hari ini, bocoran slot gacor switchbon dan hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor bonus hari ini ya, lo. Karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor bonus hari ini. Maka dari itu ya dibantu like, comment, subscribe nya. Share, -share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu Kalau cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor bonus hari ini, pastinya ya bos tuh. Ini dong kasih kasih free lagi cukup jangan jangan risau jangan galau. Kalau main di retro, tuh tenang, kalem, kuasai, pasti wd wd mantap lagi gua Lihat transaksi karena aja dulu sampai akhir. Kalau nggak wd wd mantap, bukan kita pastinya nih ya. Kita itu penganut moral resep penganut moral moral kecil di saja mantap asal kalian pakai pola pola ini, seluruh bos. Pola andalan dari velo spin pasti yuk Satu lagi itu matap jelly biru dulu, itu jelly biru kurang, kurang, turun sedikit lagi itu nanggung, nanggung, nanggung sekali bos. Hai dong, di living itu nggak dikasih juga. Iya. dong, mana mana lagi ini kita masak enggak dikasih dbjp mantap lagi dong hai dong yuk lumayan kita dapat respin lagi di bed 4800 masih di bed yang pertama semoga kita bisa meledak-meledak hebat ya slot ya ya dong kasih kasih kasih kasih ledakan ledakan mantap hmm. mana belum berkelayanya tuh lumayan lah ya 11.000 kali 24270an kayaknya lumayan lumayan lumayan lumayan masih sebanyak yang pernah kalau kali 25-25 kali biasanya hmm. sudah hafal paling berkaitan cuma sekali itu jarang satu kali-kali kalau kali-kali ginti kali, -kali, kali, kali 100 lewat begitu saja Bos anjing anjing-anjing karena anjing. itu nanggung mah pecahnya tipis-tipis juga bisa cuy Ngapain sih diomong? Kalau kali gitu, kita semua sekali dikali kali Seram selewat bagi saja yuk, apalah. Ah, tuh, dia udah delapan doang di Bonekin. Terus, gitu. dua kali dapet bakat, dua kali dapat bakat, dua kali dapet bakat, dua kali dapet bakat, mantap kali dapet bakat, dua kali dapet bakat, dua kali dapet bakat, dua manggis dulu boleh manggis dulu. Semangka. Hmm. Oh, ribu doangnya dari tadi cukup dikasih naik lebih dari itu men kalau kita lihat dan bersama ya, sur semoga ada bisa kita dikasih fashion lagi yang lebih-lebih berisi dari tadi dua kali cuma dapat 400-an berarti ketiga kalinya kita dapatnya 800-an ya makanya kita lihat dan saksikan bersama apakah mau saya betul atau enggak ya suruh ya ini dong semangka apel aduh tidak ada apa ya? Aduh ini hmm, kita geser ke quick ya su di 30 quick juga hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, boleh hai, boleh. hai, enggak ada pecahan-pecahan tetap itu aduh yuk, biru birunya betah dong kasih-kasih dulu lah FISPIN-FISPIN manajuk kalau enggak kalau pelaku terakhir ini belum ada face kita langsung gas dan bui saja ya sore mau kita lihat semoga ada FISPINnya harusnya sih ada harusnya sih ada FISPIN masih ada FISPINnya jadi kebunan ini kita harusnya dapat FISPIN yuk pisang dulu aduh, yuk Mantap, semangka masih jadi apel dong. Bisa di luar bisa nyampe 45.000 ribu. Coba kalau di dalam itu sekali 100 konek. Oh, uh, meledak atau meledak mantap cok. Baru satu lagi tuh cok nanti. banget. Hai, dong! Kasih, kasih dulu. Hmm. jeliting aku kurang satu. maka dulu atuh ngomong biru atuh jelijo atuh jelijo kurang satu tuh udahlah ya kita langsung gaskan Bu ya jadi 4800 lah ya seluruh kita pengennya profitnya yang lebih dari ini kalau dikasihnya tipis-tipis nggak mau tuh kayaknya lebih yuk gas kan hmm, belum ada yang konek konekin dulu jo? ya itu jeli biru Aduh. Perkaliannya mana? Kali lima tuh. Yang tiga kali lima, yuk lagi dong. Semangga jadi pisang boleh ikut, anggur jadi biru, manggis, anggur pecah. Perkaliannya mana tuh? Lumayan lah ya. double. kali 23 lumayan 480 Model boy balik kita tinggal cari bawah begen, bos. Lebih yang lebih sinju, yuk di atas itu juga tuh gas di atas juga yuk mantap yuk jeli biru tuh mau tuh uh, kali lima puluh pecah akhirnya akhirnya akhirnya tadi kali seratus dilewati kali lima puluh konek lumayan besar juga yuk lima ratus lumayan enam ratusannya itu udah naik satu koma dua juta nih sisa tiga kali lagi yuk kenapa nih satu koma lima boleh kali anjing lars Lasting, kelas kasih kasih kasih kas. anjing nggak mau coba yuk langsung gaskan bedakan saja lo karena kesempatan WD sudah terbuka lewat kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan WD nya seluruh ya Kapan selur, ya. lagi kita main model Raja dan bisa profit-profit profit mantap ya cuma di retro slot pastinya itu slot tergacau tersolid santero jaga dunia akhir aja seluruh saya VOC spin pamit dulu diri dulu bye bye seluruh salam jackpot semuanya